Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT English dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilia TV Yang pasti akan memberikan informasi Terbaru terhangat terupdate Tentunya seputar Ayu Ting Ting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 melihat well, salah satu anak yang tampil di Brownies TV dengan segala keterbatasan namun memiliki seudang kepercayaan dan juga semangat hidup beliau adalah Azam, sosok seorang anak yang mampu membuat Ayu Tinting menangis dan juga mendeteskan air mata saat berdekatan dan juga saat mendengar kado ulang siaran yang Ayu Tinting pandu di Brownies TV Hati Ayu Ting sangat tergugah dengan kedatangan Azam yang memang tidak memiliki mata sama sekali, dan air mata Ayu Ting Ting berlinang tatkala Azam menyanyikan lagu yang sangat sendu dengan kata-kata ibu. Itulah yang membuat Ayu Ting teriris karena keterbatasan yang Azam miliki mampu Memberikan kebahagiaan Dan juga semangat untuk Kedua orang tuanya Bahkan orang-orang yang di sampingnya Selalu diberikan semangat oleh Azam Tidak apa-apa tidak mempunyai mata Karena di syurga nanti Akan dipertanggungjawabkan Kelembutan hati Seorang anak yang Serba kekurangan Membuat semua Fosbonis tipi kemarin Menitikan air mata Tak kalah, mereka menyaksikan azam di depan mata mereka, terutama Ayu Ting Ting. Di Bronis tipi bahkan sampai di rumah pun Ayu Ting Ting masih menilitkan air mata untuk azam semangat Yana sampai rumah langsung ulang yang tadi Masya Allah air mata nggak berhentinya nette tulis ragil di akun Instagramnya karena melihat Ayu Ting Ting menangis lagi melihat siaran ulangnya bersama dengan sang bocah azam yang tidak memiliki kedua mata namun masih banyak bersyukur, informasi selanjutnya juga di sini ada Ayu Tingting yang akan hadir menemani kita semua. Di acara Pesta Pora 2023 Jangan lupa nonton Pesta Pora yang siap digoyang Sampalado dan juga geboy Muzair Sama Ayu Tinti ingat-ingat ya Anak ayah Rejak mah cantik Badannya bagus Kebanggaan ayah Rejak bakal ngeguncang Gambir Expo September nanti nantikan ya Pesta 2023 tanggal 22-23 dan 24 September 2023 di Jakarta jangan lupa ajak semua kerabat dan juga kenalan untuk kepadatan Pesta akan hadir si cantik Ayu Ting. Ting Pastinya kira-kira Ayu Ting Ting perform seperti apa kita akan menunggu Ayu Ting Ting 3 hari berturut-turut nih Permirsa Permasi ini dilansir langsung dari Pelstapora Siap bersama Lando dan Geboi Mujaeria bersama Ayu Ting sahabat kita ini tiga hari ke Ayu Min Apa cuma sehari Pelstapora? Ada yang nanya nih ya Ayu Ting Ting tampil 3 hari berturut-turut atau cuma sehari Ya sabar min, tapi lama banget ya konsernya bulan September semoga sukses dan dilancarkan sampai bulan September mendatang. Amin ya Robbal Alamin. Ada kebahagiaan Boy William yang bahagia menjadi host di salah satu Idol Indonesian Idol Sepalam. Dan di sini ada pertunjukan yang sangat top luar biasa dari para peserta. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan informasi-informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di Rumah Semoga. Informasi yang Mimin hadirkan berok manfaat. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat Tentunya seputar Ayu U Teng-Teng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh With you I don't ever feel I feel sweat Play with me like cats and a string You don't understand the pain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 Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate